Oke teman-teman di video kali ini saya akan mengadakan giveaway saldo dana atau pulsa secara gratis untuk 3 orang pemenang Saratnya kalian harus like video ini, subscribe channel ini dan sertakan nomor handphone kalian atau dana kalian di kolom komentar Jika video ini tembus 200 like dalam waktu dua hari maka pemenang akan diumumkan di video selanjutnya Selamat pagi kembali lagi bersama saya di channelnya AMU19 yang membahas tentang aplikasi penghasil uang, penghasil pulsa, penghasil OVO, dana, Gopay terbaru 2021 ini Baik teman-teman di video tutorial kali ini saya akan mereview lagi tentang aplikasi yang baru saja baru rilis di bulan ini Nama aplikasinya adalah YOKA Oke teman-teman yang baru saja gabung di channelnya AMU19, alangkah baiknya kalian bisa klik tombol subscribe Like, comment, dan share dan aktifkan tombol lonceng di sebelah supaya tidak ketinggalan video menarik atau video terbaru dari aplikasi penghasil uang dari channelnya Amut19 Oke okay, next kita masuk saja langsung di videonya teman-teman ya <tuh> Yang pertama-tama kita langsung masuk saja di Google Chrome Nah jadi kalian ingin daftar, ingin gabung di dalam aplikasi ini Nanti kalian bisa klik saja link yang ada di deskripsi saya sudah sediakan Nah nanti otomatis jika kalian mengklik link otomatis tampilan awalnya seperti ini Nah otomatis ya jika kalian mendaftar melalui link saya Kode ini akan muncul di atas seperti ini ya Nah, jadi kita seperti biasa masukkan nomor telepon kalian yang aktif, dan jika kalian sudah memasukkan nomor telepon kalian, kalian itu klik saja "Dapatkan Kode", otomatis nanti akan dikirimkan kode verifikasinya. Nah, nanti kalian boleh masukkan di sini. Nah, di sini caranya, kalian harus masukkan kata sandi, dan di sini kalian harus masukkan kata sandi yang sama juga. Oke, kalian klik saja "Daftar Sekarang". Nah, kebetulan saya sudah mempunyai akunnya, saya masuk saja ke dalam "Aku Punya Akun" dan pergi untuk masuk. Oke klik seperti ini Oke teman-teman ini adalah tampilan jika kalian ingin login Nah klik seperti ini Nah nanti otomatis jika kalian sudah mempunyai akun atau kata sandi Nanti kalian akan masuk saja Seperti ini ya Seperti saya ini Oke saya masuk dulu ya ya oke okay, teman-teman ini adalah tampilan awal dari aplikasi yokanya nah yang dimana kalian di sini tugasnya pun kalian bisa main gratisan jika kalian mendaftar member baru ya jadi caranya seperti ini teman-teman kita masuk saja di dalam proyeknya nah seperti ini ada tulisan proyek di dalam ada seperti kubus ya kita klik saja seperti ini nah di sini kalian itu bisa bermain gratisan dengan caranya kalian itu uh, bisa lihat di sini ya otoritas pendapatan satu tahun ya akumulatifnya menerima sekisaran 13 juta rupiah ya dan di sini juga kalian. Uh, membeli dengan harga 0 rupiah Maksud ini adalah membeli secara gratis Dan kali ini bisa mendapatkan 371 rupiah secara gratis per harinya. Nah ini pun main gratisan Jika kalian ingin melakukan top up yang besar Ingin melakukan deposit yang besar Nah kalian jangan perlu takut, jangan perlu lagu Karena memang aplikasi ini baru dirilis kemarin Nah jadi saya ini membuat aplikasi penghasil uang itu adalah yang masih fresh ya teman-teman ya Bukan yang sudah scam atau tidak membayar. Nanti jika sudah tidak membayar, saya akan share kepada teman-teman kalian lewat komunitas YouTube saya supaya kalian tidak terjebak dalam aplikasi investasi penghasil uang lainnya. Ya, oke teman-teman, di sini saya akan melihat mesin menjual otomatis ya, teman-teman ya. Nah, di sini oke saya beritahu dulu ya. Untuk penghasilannya kalian ya, di sini penghasilan per harinya itu adalah 7.500 rupiah Tujuh lima rupiah dengan modal kalian yang ingin kalian investasikan sebesar seratus dua puluh ribu rupiah tujuh perharinya kalian bisa mendapatkan tujuh tujuh lima rupiah maaf ya tujuh lima rupiah jadi kalau kalian dua hari nah kalian bisa mendapatkan lima belas rupiah nah di sini itu pun masih banyak teman-teman ya dengan modal kalian ya dengan harga tiga ratus rupiah kalian bisa mendapatkan lagi seperti ini ya bisa mendapatkan Harian itu adalah 22.380 rupiah. Nah, masih banyak lagi di bawah sini ya, teman-teman. Tapi tergantung ke teman-teman. ya. Jika kalian, kalian ingin menginvestasikan, saya harap jangan yang terlalu besar dulu. Jadi kalian bisa main yang kecil dulu. Yang dari 120.000. Jangan main yang gede langsung. Ntar nggak membayar komplainnya ke konten ya, kreatornya. Padahal kan, yang mereview, uh, yang membuat aplikasinya memang... Dari developernya hanya youtuber hanya mereviewnya. Jika kalian lihat video ini lebih dari satu bulan lebih, jangan berani-berani kalian klik ya, karena itu sudah mengkhianat dan aplikasi ini scam ya. Jadi ada beberapa hal aplikasi yang e, sifatnya ini gampang scam atau sifatnya itu permanen terbukti membayar sampai sekarang sudah saya beri tampilan video seperti berikutnya ya. Video sebelumnya sudah kasih tahu seperti aplikasi lotre, aplikasi 77slot.io, nah itu masih membayar sampai sekarang, tapi hanya yang kuat imannya saja ya teman-teman ya. Jadi kalau dengan modal yang sedikit kalian ingin bermain seperti itu, jangan harap, yakin kalau kalian ingin menang jutaan rupiah, nggak mungkin kan teman-teman ya. Ya oke teman-teman di sini juga saya akan uh, masuk lagi ya ke dalam reviewnya ya. Jadi di sini tuh ada review di sini ada tulisannya saya, kita klik saja saya seperti ini nah oke okay. di sini kita lihat dulu teman-teman ya oke okay, kita lihat dulu e, di bagian sini teman-teman nah -teman. e, di bagian komisi ya kita lihat komisi dulu Nah, komisi mana komisi ya? Oke, catatan komisi. Nah, catatan komisi di sini karena saya tidak ada karena sebaiknya catatan komisi di sini jika kalian itu menggunakan referral atau mengundang teman-teman kalian ya. Nah, jika kalian ingin melakukan deposit dengan harga 120.000, caranya itu gampang. Nah, kalian tinggal klik saja isi ulang di sini. Caranya gampang banget, ya klik saja isi ulang seperti ini. Kalian masukkan jumlah kalian yang akan kalian terterakan di sini. Misalkan kalian mau jumlahnya berapa yang kalian mau? deposit kan atau mau kalian investasikan ya misalkan 120.000 itu boleh 300.000 oh, tapi jangan dulu kalian main kecil dulu main 120.000 aja deh janganlah panjang-panjang ya jangan banyak-banyak maksudnya misalkan klik saja 120.000 rupiah oke 120.000 121 ribu, Oke nomor ponsel pembayaran masukkan nomor ponsel yang kalian daftarkan tadinya ya nanti jika ada kendala itu kalian bisa dihubungi lewat sini teman-teman nah seperti ini Oke, kita klik. Ya, jadi caranya seperti itu, teman-teman. Kalau ingin kalian melakukan pembayaran ya. Bahwa <tuh> di sini juga <tuh> kalian bisa melakukan pengunduran ya. Maksudnya pengunduran ini kalian tuh bisa melakukan metode penarikan ya. Jadi ya, mana kalian di sini harus seperti biasa tarik tunai, kalian nah, masukkan tarik tunai di sini totalnya berapa? di sini kalian harus e, metode penarikannya itu lewat apa misalkan kalian nama lewat ovo dana ya kodenya seperti biasa Bang Sim Niaga 8059 lewat dana dan siapa namanyanya dana kalian sini nomor teleponnya aktif nah ini adalah nama bank ya Nah rekening bank kalian tuh dana apa-apa gitu misalkan gini masukkan jumlahnya misalkan kalian menarik 200.000 nah segini terus masukkan namanya misalkan namanya mood 19 seperti nama channel saya ya Oke, okay, seperti ini. Nah, terus masukkan nomor telepon yang tadinya kalian daftarkan, 081330 gitu, 1835. Nah, di sini lagi ada bank itu, bank Mandiri. Kalian sih uh, pilih banknya ya, kalau meng menggunakan Dana. Nah, kalian di sini cari saja bank CIMB. Ya, nah, SIM Niaga ya, seperti biasa. Nah, ini bank simniaga Niaga. Ini kita konfirmasi kodenya itu 8059. 59081 diikuti nomor dana kalian ya seperti ini 10835 nah caranya seperti itu nah nanti kalian boleh klik di situ ya ada tulisannya kas eh, nanti kalian klik saja seperti itu kas keluar nah jadi caranya seperti itu teman-teman ya dan di sini lumayan ya penghasilan teman-teman kalau ingin mengunduh, mengunduh aplikasinya kalian juga klik saja bisa mengunduh aplikasinya Ya oke okay. mungkin cukup sekian ya review dari saya tentang aplikasi yang terbaru dirilis ini ya, aplikasi Yoka Ya dari mungkin ya ini Terinspirasi dari Coca-Cola yang disingkirkan sama Cristiano Ronaldo mungkin ya Jadi dia bikin kayak gini ya oke okay. mungkin cukup sekian ya Teman-teman yang video terbaru saya sampaikan kembali ya untuk teman-teman Setiap saya upload video terbaru itu saya itu selalu akan mengadakan giveaway Dan saya akan mengadakan setiap hari atau setiap upload video baru saya ini akan menaruh link dana kaget di setiap video saya terbaru khusus untuk 20 orang pemenang Tapi banyak yang gak kebagian next video selanjutnya 100 pemenang untuk 100 pemenang ya di next video selanjutnya Tapi kalian jangan sampai ketinggalan subscribe channel ini teman-teman agar makin maju makin berkembang untuk kedepannya Dan bisa membagikan bagi-bagi giveaway bagi rezeki kepada kalian ya teman-teman ya memberi tidak akan membuat kita miskin teman-teman ya oke okay, support terus channelnya Ambo19 konten penghasil uang supaya yang support uh, makin maju ya teman-teman ya kayak channel tetangga itu oke okay, mungkin cukup sekian video dari saya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh